Burung perkutut, keturangan kotong mayit merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang tidak baik dipelihara. Kotong mayit memiliki kosakata yaitu kotong dan mayit. Kotong memiliki arti popongan, mayit memiliki arti jenazah. Jadi, kotong mayit.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 burung perkutut katuranggan kotong mayat dipercaya memiliki tuah untuk selalu bersedekah selama hidup sebelum dipopong angsar burung perkutut katuranggan kotong mayit dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut keturangan kotong mayat Perkutut han gotong mayat memiliki wejangan tersirat agar memiliki burung perkutut ini untuk dapat kesediaan berbagi rezeki dengan tetangga di sekitar tempat tinggal diyakini mampu mendatangkan keberkahan dalam hidup. Yoni, yang dimiliki perkutut Katran Gotong Mayit, memiliki ciri mati yang berada di ciri fisiknya. Dimana burung perkutut Katran Gotong Mayit ini memiliki ciri, terdapat bulu putih di sayap terbangnya, dan masing-masing berjumlah tiga helai di kiri dan tiga helai di kanan. Ciri ini hampir sama dengan perkutut Katran buntel Mayit, di mana punter mayit berwarna hitam putih. Dalam satu helainya, sedangkan kotong mayit putih polos. Untuk mengetahui tuah perkutut puntel mayit, Doro dapat melihat tautan di deskripsi video ini. Analoginya. Kotong mayit pada umumnya harus dilakukan empat orang, bukan tiga orang. Jika dilakukan tiga orang, salah satunya akan memiliki beban yang sangat berat dalam memikul beban kotongan. Berbeda jika dipikul empat orang yang masing-masing sudut akan dipanggul satu orang. Kotong mayit adalah sebutan untuk tiga anak perempuan yang bersaudara kandung dari satu ibu dan satu bapak. Sebutan gotong mayit adalah simbol tiga orang yang menggotong atau membebong jenazah yang siap dimakamkan. Gotong mayit memiliki kedudukan khusus dalam masyarakat Jawa. Perkutut katuran gotong mayit dipercaya untuk membuang kesialan hidup. Hidup dan mendatang keberuntungan bagi keluarga dengan cara bersedekah Menanggap yang kulit dan ritual khusus adat Jawa Kepedulian sosial seorang keluarga Jawa terhadap masyarakat yang hidup di sekitarnya Kesediaan berbagai rezeki dengan tetangga di sekitar tempat tinggal diyakini mampu mendatangkan keberkahan dalam hidup Memberikan atau berbagi rezeki adalah cara untuk melengkapi tiga menjadi empat sehingga mencapai kesempurnaan dalam rezeki. Perkutut keturangan ini mengajarkan bagaimana kita selalu diingatkan untuk selalu berderma dan menerbar kebaikan. Simbol tiga, bulu putih pada burung perkutut keturangan kotong mayit tertuang dalam Jawa yang berbunyi wong mati bakal pedet amale kejebo telu joko awake kaping siji sodako nang kapan wae amal jariah enggak milih-milih kaping bindu ilmu kang manfaat kapan muri kang sempat enggak milih sugih Gak pandang melarat, allah melasih marang sing taat. Kapeng telu nih, duwe tinggalan anak kang soleh, ngerti tatanan, gelem dongakno sarano iman, marang wong tua ono kuburan. Hal ini terjabarkan bagaimana orang Jawa yang meninggal dunia hanya memakai kain kafan dan tidak membawa harta lainnya. harta benda, kekayaan, semua ditinggal dan menjadi harta warisan bagi keluarganya. Dan tiga perkara tersebutlah yang akan menghantarkan atau membopong ke alam kubur. Jika keluarga soleh soleher, insya Allah tidak ada masalah. Namun bagaimana jika ahli waris ada yang rakus, maka bisa menjadi petaka. Karena banyak kejadian gara-gara warisan saudara kandung bisa cocok, bahkan sampai berujung pada pembunuhan. Bahkan juga anak rela mempolisikan ibunya setelah bapaknya meninggal dunia atau sebaliknya. Sebetulnya harta benda kita boleh dibawa mati. Harta benda boleh dibawa mati, tapi ada caranya dan ilmunya. Ya ini dengan cara disotakohkan, diinfak, Sisahkan sebagian harta kita untuk amal, untuk berbagi Dan itu dilakukan saat kita masih hidup Dan harta itulah nanti yang akan menjadi teman atau sahabat kita saat berada di akhirat kelak Dan saat bersedekah Bisa diniatkan untuk bersedekahlah orang banyak tidak khusus diri kita, misalkan juga di atas nama orang tua kita, Pertua kita, saudara kita, keluarga kita, baik yang sudah hidup ataupun sudah meninggal dunia. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, sesungguhnya mereka amat berharap untuk kembali ke dunia, untuk bersedekah, dan melakukan amal saleh. Oleh karena itu. Realisasikanlah harapan mereka Dan latilah anak-anak kita Supaya membiasakan diri dengan bersedekah Bersedekahlah Sesungguhnya Allah memberikan jalan Pada orang yang bersedekah Inilah sejumlah mafaidah bersedekah Atau berinfak Amalan sedekah atau infak itu Adalah salah satu pintu dari pintu-pintu syurga Sedekah adalah sebaik-baiknya amal soleh dan sebaik-baiknya sedekah ialah memberi makan. Palas sedekah akan menaungi pemiliknya pada hari kiamat dan melepaskannya dari asap neraka. Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah dan panasnya kubur. Sedekah adalah sebaik-baiknya hadiah buat si mati. Yang paling bermanfaat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 Kali ini sudah betul,